Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang ada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga menghilang dengan tenang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling, yang telah lama menunggu, segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sukacita. Brother Lindong, selamat atas keberhasilan menahan kesengsaraan. Lindung tersenyum ketika dia mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Little Martin atau Little Flame. Di mana Little Martin dan Little Flame, dua Martin kecil meninggalkan Dao Sekte tiga hari yang lalu. Mereka menginstruksikan aku untuk menyerahkan ini kepada kamu sebelum mereka pergi. Moling mengangkat bahu. Mereka sadar betapa Little Martin yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Moling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya kemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Little Marten dalam cahaya kemasan. Mereka telah pergi ya. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia mengerutkan mulutnya dan mengambil cahaya kemasan dari tangan Moling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul dalam benaknya. Itu adalah marten kecil. Lindong. Aku telah mengambil api kecil dan pergi dulu. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Sangat mungkin bahwa kamu akan cukup aman di dalam daosek dan aku bisa merasa yakin. Setelah Little Flame menyelesaikan pelatihannya. Aku akan membawanya kembali. Selain itu aku juga dapat memulihkan beberapa kekuatan aku selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Petik 2. Wajah tampan Little Martin menjadi agak teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga berisi jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong diam. Dia sadar bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Martin kecil adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai pada tahap yang menyedihkan. Jika dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada aku, kamu pasti akan membantu aku walaupun itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, aku masih harus memberitahu kamu bahwa jika kamu ingin membantu aku di masa depan. Kamu harus meningkatkan kekuatan kamu. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan sendiri masalah itu. petik 2. Karena aku sudah mengakui kamu sebagai saudaraku. Aku tidak berharap kamu mencari kematian tanpa alasan. Dengan bisa memaksaku pada kondisi puncakku saat itu. Lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungi kamu secara langsung jika sesuatu terjadi di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada kamu, kamu dapat langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan aku akan dapat merasakannya. Kakek Martin akan membela kamu jika kamu menderita keluhan apapun di daosek. Ini bukan tempat daosekte untuk menggertak kakakku. Petik 2. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu ada di sisimu, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak he kalau tidak, kakek Marten tidak akan setuju untuk itu. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Little Martin secara bertahap menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin, meskipun kamu menolak untuk mengakuinya sampai hari kamu mati. Aku akan melampaui kamu apapun untuk membuat kamu bersedia mengakui aku sebagai kakak. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama. Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota King yang kecil itu. Pada saat itu, Salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah. Yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya bisa dianggap saling mengandalkan sampai hari ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini bukan pemisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindung sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan tidak perlu khawatir tentang keselamatan Little Marten dan Little Flame. Saat ini, Little Marten memiliki tubuh fisik Celestial Demon Martin dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika dihadapkan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Karenanya, kekuatannya dianggap sebagai tingkat teratas di wilayah Swan Timur Selama tidak ada insiden yang tak terduga terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu ia khawatirkan adalah berhasil memahami kitab suci yang hening. Setelah menenangkan diri, Lindung mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan tertekan ke arahnya. Alisnya terangkat segera. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindung memandang. Berdiri seorang pria berpakaian merah gelap. Lengan pria itu memeluk dadanya, dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lindong melihat tongcuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip, muncul seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan empat murid langsung senior dari aula desolate menuju setelah diberitahu. Orang yang disebut Jiang Hao adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat melindungi mereka yang dekat dengannya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus berhati-hati. Mo Ling lembut berbicara dari samping Lindong. Nadanya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Jiang Hao adalah salah satu dari empat murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid desolate hall yang paling menonjol. Lindung sedikit mengangguk, dia juga dengan jelas mengerti bahwa para murid di dalam aula desolate dibagi menjadi faksi. Jelas, faksi dari empat murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun Lindung dibenarkan untuk mengambil alih tempat tongcuan, kemungkinan menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini, Lindung melihat ke arah tiga arah yang berbeda. Ada tiga murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap tujuh Yuan Nirvana. Mereka memang murid yang paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap sebagai yang terlemah di antara empat Aula. Unta ambang kematian masih lebih kuat daripada seekor kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindung juga tidak kesemek. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindung tidak akan merasa sedikit pun takut pada mereka. Swoosh! Suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid di Aula Desolate buru-buru membungkuk dan menyambut mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas. Semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala Aula ini. Haha. Lindong. Bagus sekali. Chen Zen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu. Matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas. Dia sangat puas dengan hasil yang telah dicapai Lindung selama Pil Riverhead Immersion. Ketua Balai telah terlalu melebih-lebihkan aku. Aku hanya beruntung. Lindung buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Sukacita di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata. Dengan pencapaian kamu saat ini. Kamu sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktu kamu singkat di sini. Keributan. Beberapa kegemparan muncul dari platform ketika suara Chen Zen berbunyi. Banyak mata iri memandang ke arah Lindong. Sebenarnya, ada empat jenis murid dalam aula desolate. Murid cabang. Murid aula terpencil dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Aula Desolate, 3.000 murid Aula Sunyi dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada empat murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa dibedakannya status ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa hanya seorang murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab suci yang hening. Banyak murid Aula Desolate telah mengerahkan banyak kerja keras untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Aula Desolate selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya langsung dikecualikan dan dijadikan murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang sangat iri sehingga mata mereka memerah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong perlihatkan memang memberikannya pengecualian seperti itu. Lindong juga terkejut karena kata-kata Chen Zhen. Sukacita segera melonjak dalam hatinya. Dengan cara ini, ia selangkah lebih dekat ke kitab suci yang hening. Terima kasih. Kepala Aula. Lindung mengambil langkah ke depan. Dia menangkupkan tangannya di terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu. Swoosh. Mata semua orang yang hadir berbalik. Akhirnya, mereka melihat ke belakang.